Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah swt akan mudahkan jalannya ke surga. Ya nikmat yang tidak semua dari kaum muslimin diberikan nikmat tersebut. Eh, ya, ajaran sekali di belakang swt, InsyaAllah Allah di kesempatan ini ya kita akan mem, menyebutkan pembahasan tentang udhiyah yaitu sembelihan korban di hari Eid idul adha ya kita akan sebutkan hukum-hukum tentang perkara tersebut ya sebelum kita masuk di pembahasan kita ini Ya sedikit ada permasalahan, ya masih terkait dengan masalah, ya mungkin ada kaitannya dengan menyembelih. Ya biasanya di tengah masyarakat kita, kalau misalnya ada yang pindah rumah, dia mengundang makan, terus dia menyembelih. Apakah sapi, atau ayam, dan seterusnya? Eh, yang kita ingin sebutkan di sini apa hukum acara tersebut? Eh, ditanyakan kepada Syekh, Sore Al ya tentang perkara ini. Ya, tentang acara apa tadi? Iya, tentang acara ya pindah rumah Ya perhatikan jamaah sekalian di belakang subhanahu wa ta'ala Ya seseorang ya, Melakukan acara Ketika dia berpindah rumah Disebutkan soalnya Alakon intakalna ila baitin jadidin Wanuridu annaudda walimatan Bikosti at-ta'rifi bimansidih Ya soalnya Ya kami telah berpindah Ke rumah baru Ya dan kami membuat Undangan makan Ya maksudnya untuk Memperkenalkan Rumah baru kami dan Untuk mengumpulkan Ya para tetangga kerabat dan teman-teman Maka apa hukum hal tersebut eh, maka jawaban beliau kata beliau tidak mengapa yang mengadakan acara jamuan makan. Ya, bertebatan dengan pindah rumah. Ini untuk mengumpulkan teman-teman kerabat. Ya, jika ini adalah perkara. Yang dia lakukan untuk menunjukkan. Ya, kebahagiaan dia dan kesenangan dia. Ya, punya rumah. Oh, dia senang bergembira. Maka dia undang. Ya, teman-temannya atau keluarganya untuk memperkenalkan bahwasanya ini rumah barunya. Ya, yeah. kemudian amma in, in sahibu hada darik i'tiqad an hadiul wadiyah tadbir al shurul jin, fahad al la yajuzu li an al wa igtihad basid. Wa amma ida kana min babil aada fala basa ba bidarik arafun. Jika pemilik acara ini ya, dia lakukan hal tersebut karena dia berkeyakinan dengan acara tersebut dia ini ya untuk menolak kejelekan daripada jin. Ya, maka amalan ini adalah hal yang tidak boleh. Ya, sebab ini adalah bentuk kesalahan dan keyakinan yang rusak. Adapun, <tik> Adapun, jika dari hal yang sebagai kebiasaan saja, maka tidaklah mengapa. Ya. Kalau acaranya biasa-biasa untuk mengundang makan, <tik> tapi tidak, tidak diiringi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka ya hal ini tidaklah mengapa. Ya. Misalnya acara pindah rumah ada macerak bolanya dan seterusnya. Iya, maka ini hal yang tidak dituntunkan. Kalau sekedar pindah rumah memperkenalkan terus mengundang teman-temannya ini rumah saya terus mengadakan apa namanya? Ya jamuan makan minum dan maka tidaklah mengapa. Ya jamaah sekalian di belakang sembah taala. Ya kita masuk di pembahasan kita tentang ya udhiyah tentang asambrihan yaitu asambrihan di idhul ahha hukumnya ya apa maknanya dan seterusnya ya al mas'alatul ula permasalahan pertama fi ta'rifil udhiyah wa hukmuha wa adillatu mashru'iyatiha wa syurutiha permasalahan pertama tentang makna definisi dari udhiyah tersebut Kemudian hukumnya. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan akan pensyariatan udhiyah tersebut dan syarat-syarat udhiyah tersebut. Eh yang pertama tentang apa arti dari udhiyah tersebut. Eh apa makna definisi dari udhiyah tersebut. Eh disebutkan di sini Al udhiyah adlawatan ya dhabu al udhiyah fi waqt duha Adalah menyembelih Ia udhiyah hewan kurban pada waktu ad-duha yaitu pada waktu sholat id. Eh kemudian dari sisi syariat adalah hiya ma yudbahu min wal baqari wal ghanami aw al ma'z Sekaruban ilallah ta'ala yawm dari sisi syariat, maka adalah ya, hewan yang disembelih Hewan yang disemli, ya, berupa ibl, Berupa untah. Kemudian berupa abakur, yaitu sapi. Atau kerbau. kemudian Kambing. Ini bentuknya tekorban ilallah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu di hari iti. eh hari idul apa yang diinginkan di sini eh, yang melihat apa di sini idul fitri atau idul adha Iya kenapa bukan idul fitri Hah? Iya Ya. Karena sudah lewat tuh. Iya. Kemudian yang kedua tentang hukumnya dan dalil akan pensyariatan dari udhiyah tersebut. Apa hukumnya? Apakah harus menyembelih atau sunnah hukumnya boleh Ya Ajawas kalian dimulai kalau perhatikan tentang hukum dari utpiah tersebut. Ya disebutkan di sini, al-utpiah sunnah muakkara. Utpiah berkurban adalah sunnah muakkara. Sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya bukan wajib. Ya, sebab sunnah muakkadah. Ya, ini adalah ya pendapat jumhur ulama. Ya, lilnya ya kenapa dia sunnah atau muakkadah Ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Maka ya sholatlah kalian kepada Rabb engkau atau salat salatlah engkau kepada Rabb engkau dan unhar dan sembihlah engkau, yaitu berkorbanlah engkau. Ya. Dan juga hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Bikabash ini, amlahin, Ya Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih atau ya, berkorban ya dengan ekibas, yaitu dengan uh, a kambing atau a biri-biri atau domba. Amlahin, amlahin yaitu apa namanya? Ada hitamnya, ada putihnya. Apa namanya? Kalau bahasa busnya, ya, balo. Ya. Kemudian, akronain punya apa ini? Tanduk. Kemudian, oh. dawah biadi Nabi sendiri memotong. Kambing tersebut, ya, jadi yang disunahkan kalau berkorban, dia memotong sendiri, tapi bukan berarti tidak boleh. Kalau dia, ya, wakilkan kepada orang lain untuk memotongnya. Kemudian, Wasamma wa kemudian Nabi membaca, kemudian Bismillah. Kemudian, kemudian bertakbir. Ya orang lain i'ala memotongnya. Ya, dan beliau yang meletakkan kakinya pada bagian leher samping keduanya itu pada ya yang disambih yang disambiih tersebut ya, jadi disebutkan di sini bahwa hukumnya adalah sunnah mura ya Khiap di kalangan purarma tentang hukumnya eh ya, ya kita sebutkan ya Baca di kitab lain. Ya ikhtalafah ulama' fi hukumnya. Para ulama' berserisih tentang hukumnya. Hukum apa di sini? Hukum utihiyah. Hukum berkorban. Ya pal masyur inda al-hanafiyyah wariwaitu marik wariwaitu ahmad anha wajibatun ala mustari' Yang masyhur dikenal. Ya. Dari kalangan hanafiyyah dan marik dan riwayat di Ahmad bahwasanya berkurban itu Allah wajib bagi siapa yang mampu. Iya. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana la usiah ay istita'a maliya wa lam yudzhi wa Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan, kelapangan Iya. Yeah. Apa maksudnya ke lapangan? Iya, yeah, Mas itu bukan yang itu Bukan yang di tempat main bola tuh. Iya, yeah. bukan maksudnya siapa yang pergi ke sana, ke lapangan. Iya, yeah. Mas Agen itu. Iya, yeah. Istiwa mampu. Dari sisi harta, kemudian dia tidak menyembelih. Maka kata apa kata Nabi, "Maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami." Iya, ya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam melarangnya untuk mendekati tempat sholat. Ini menunjukkan bahwasanya ya, dia melakukan perkara yang haram. Iya. Yaitu dia meninggalkan, ya menyembelih bersamaan itu dia mampu. Ya maka hukumnya wajib. Ya. baik maksudnya. Ya Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan dan kemudian dia tidak menyemli. Maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ya kalau sunnah hukumnya maka tidak dilarang. Ya. Karena perkaranya wajib dan dia tidak melakukannya maka ya dia dilarang untuk mendekati tempat sholat yang menunjukkan perkaranya adalah perkara harus. Ya. Ya kemudian. pendapat jumhur sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwasanya anak uthiyah sunnatum muakhiratun al wa ghairihi. bahwasanya ya menurut jumhur bahwasanya berkurban adalah sunnatum muakhirat sunnah yang sangat dianjurkan bagi siapa yang mampu dan bagi siapa yang tidak mampu ya walaupun wajib dan bukanlah wajib ya dalam hadits umu sara Anna Nabi sallallahu alaihi arada ahadukum min wa Ya tadlikul jumhur bil iradati yadullu ala anna biwajibah ila muslim. Ya muakkadah tersebut. Ya. Dalilnya hadirin ummi salama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk sepuluh. Eh, sepuluh apa ini 10 Dzulhijjah Iya. dan seseorang diantara antara kira ingin menyembelih ya jadi apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah maka jika seseorang ingin menyembelih maka janganlah dia Iya, yeah. memotong apanya ini? Rambutnya. Kemudian ininya. Bukan kulitnya. Iya. Yeah. Asian. Misalnya ada mungkin jangan diambil begini. Iya. Yeah. Ada juga kuku. Iya. Yeah. Iya, yeah. <tuh> yeah. perhatikan. Iya. Yeah. Dikatakan di sini, barang siapa yang ingin, maka sembelihan ini dikaitkan dengan keinginan. Ya, bukan harus, tapi siapa yang ingin, siapa yang ingin menyembelih, ya, jadi bukan wajib sebab dikembalikan kepada keinginan. Ya, tiba, -tiba maksudnya bukan wajib, tapi sunnah karena dikembalikan kepada keinginan. Artinya, misalnya saya katakan, ya, sama namanya ini, ambul mundir, ambul toh. Kalau kita mau ke sana, ya, bisa lewat sini, bisa lewat situ. Ya, berarti, apakah wajib? Kalau ingin, tidak wajib. Ya, jadi, pergeraknya dikembalikan kepada keinginan. Kalau ingin maka begini, artinya tidak harus sebab dikembalikan kepada keinginan. Iya, aja sekalian dimulai oleh suara ta'ala ya perhatikan di dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya menyembelih korban maka beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Kemudian dia Ya, membaca bismillah, kemudian dia bertakbir. Ya, kemudian dia meletakkan kakinya di bagian leher samping sembelihan tersebut. Ya, ajak sekalian melangkah suara tala. Ya, perhatikan permasalahan di sini. Ya, tentang sembelihan tersebut. ya dibaringkan toh. Tunggu dulu abul, <guluh> Di <guluh> dibaringkan toh. ya kenapa kalau diberdirikan saja, kenapa majalok maju tuh, ya, aja mas sekalian bilang ke Sumatera Utara. tadi disebutkan dalam hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika menyembelih ya beliau membaca bismillah dan beliau ya bertakbir ya permasalahan di sini masalah at-tasmiyah takbir in ad Ya membaca at-tasmiya itu membaca bismillah dan bertakbir ketika menyembelih. Iya, wajib tasmiya at indadhabi wadhiyah sebagaimana wajib inda kulli dabhin aw saydin. Wa alaihi jumhur ulama. Iya, wajib membaca bismillah. Ya, ketika menyembelih sembelihan kurban. Ya, sebagaimana wajibnya ketika Iya, pada seluruh sembelihan dan juga para hewan buruan ketika berburu, maka iya, sebelum mengutus, iya, yang dipakai untuk berburu, maka membaca bismillah terdahulu, iya. Kemudian, adapun takbir, sampai dia membaca bismillah juga bertakbir, iya, maka iya, mustahab bone jumhur ulama, iya. Yaitu mustahab saja. Artinya dia membaca. Di samping dia membaca Bismillah. Dia juga bertakbir. Maka hukumnya. Apa? Sunnah. Yang wajibnya adalah apa? Bismillah. Iya. Membaca Bismillah saja tuh. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Abu sudah pernah menyembeli tuh sering apa ayam tuh, <tuh> yeah. kemudian masalah selanjutnya yang disebutkan di sini bahwasanya Nabi SAW ketika menyembelih beliau menyembelih sendiri yeah. masalah dahusah bil otehia otehia tahu binamsi tentang ya yeah. Pemilik utuhiyah menyemlih sendiri semblihannya. Iya. Ittafakal fuqoha ala anaw yustahabbuli sahibil utuhiyah. Hayat haba utuhiyah tahu yeah. biyadihi. Iya. Disunnahkan menurut. Iya. Yeah. Atau. Sepakat para fuqoha. Bahwasannya disunnahkan bagi pemilik utuhiyah. Hewan kurban. Untuk ya menyembelih sendiri sembelihannya ya dari itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyembelih udhiyahnya ya yudhi bi kabshayin yadbahuma bi beliau menyembelih dua kambing kemudian beliau sendiri yang menyembelihnya ya wa in wakkala ghayrahu minal muslimina biddabhih ulama, ia. Dan apabila seseorang yang memiliki hewan kobran tersebut dia memerintahkan, ia mewakilkan kepada selainnya dari kaum muslimin untuk menyembelihnya maka, ya tidak ada perselisihan pendapat diantara ahli fikih akan bolehnya hal tersebut. Ya, aja mas sekarang dimulai ta'ala Ya jadi ya ketika menyembelih hewan kurban maka ya dianjurkan bagi pemiliknya untuk menyembelih sendiri. Kemudian dia membaca apa, Bismillah wajib hukumnya. Ataupun, ataupun kalau membaca Bismillah kemudian diikutkan dengan Allah Wakbar maka hukumnya sunnah. Ya, yeah. mas sekalian dimulai karena subhanahu dan juga disebutkan dalam hadis bahwa dia membaringkan yeah, hewan korbannya tersebut. Kenapa demikian? Ini akan lebih mudah bagi yang menyembelih dan akan lebih mudah bagi yang disembelih. Yeah. Ya, maksudnya yang disembelih tidak lagi goyang-goyang dan seterusnya. Ya, yeah. ajama sekalian dimulai suara subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan masalah selanjutnya. Berdoa ketika menyembli. Ya. Apakah dia dianjurkan? Apakah dia Ketika Apakah dia dianjurkan? Apakah dia dianjurkan? Ya, dia menyembelih, Apakah ya dia berdoa. Ya, Allahumma taqabbal minni aw oh, ayqul minni wa min ali waydi Ya faqad nabi sallallahu alaihi wa sallam bikabash wa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin Ya di sunnah kali anjurkan ya bagi yang menyembelih hewan sembelihan untuk membaca bismillah. Apa tadi hukumnya bismillah? <tuk> iya. Kemudian Allahumma taqobbal min ini doanya. Allahumma taqobbal min nih. Atau dia mengatakan Allahumma taqobbal min nih. Wa min'ari bayti. Dari keluargaku. Ya min ini maksudnya dari ku. Iya. Kemudian wa min'ari bayti. Dari keluargaku. Iya. darinya Kenapa dianjurkan hal tersebut adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih uh, kambing ya maka Nabi membaca bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa Muhammadin wa min ummati Muhammadin ya yeah. ya yeah, kalau jumur ulama mereka berpendapat bahwasanya disunnahkan membaca, Allahumma minka wa iraika ya. Yeah dan Imam Malik menyatakan makruh hukumnya membaca ini ya bahkan Imam Malik mengatakan tidak dianjurkan tidak dituntungkan membaca ini ya dan ini yang lebih mendekati yaitu di, tidak dianjurkan membaca Allahumma hadaminka wa ilaika ya apa tadi yang dianjurkan membaca Bismillah Allahumma taqabbal minni ya atau mengatakan minni wa min'ari bayti Ya, yeah. ajak masker dan melakukan suara utara. Ya, kemudian selanjutnya, asuruh yeah. tu yeah. masuk ingat ilmu Ya, syarat disariatkannya utuhia, susah untuk hingga tu bihak kiman fihi suruh tu laat ya. bagi siapa yang memiliki ya syarat-syarat berikut ya yang pertama orang yang mudihia haruslah Islam ya muslim. ya sebab tidak diperintah untuk mudihia selain dari kaum muslimin ya syarat yang pertama haruslah Islam ya haruslah muslim apa artinya muslim Kalau Muslimah, ya, yeah. ya yeah, Islam sih maksudnya dia beragama Islam baik dia laki-laki atau perempuan, eh yeah. Kemudian Abu'luk wal ya orang yang hendak berudhiyah haruslah balik. Kemudian berakal, pemalam ya kau tidak fala yukalla muhih. Bihah, maka bersiap yang uh, tidak balik dan tidak berakal maka tidak diwajibkan di tidak diberi beban padanya. Ya, yeah. albuluk balik. Ya, yeah. siapa namanya ya? Siapa Ashar? Siapa yang pengantin dulu di sini sebelumnya? Ashar. Bukannya sebelum ini ini Sabit. Abu Hatim sudah balik ya ah coba sambil tanda-tandanya balik bagi- laki-laki ha kenapa tanda-tanda balik eh yang ini yang di sini Ya itu tadi yang begini, bukan yang di sana. Sampingnya pakai jubah. Apa tanda-tandanya orang sudah dewasa? Jawab saja, Hah? sudah tumbuh ini yang di leher. Apa? Iya. Iya. Apalagi. Iya. Apalagi. Sudah tumbuh. Hah? Iya. Ciri-ciri orang dewasa. Umurnya berapa tahun? 15. Iya. Kemudian tumbuh buruh. Itu. Iya. Kemudian sudah mimpi. Iya. Apa itu bahasa? <laughs> temi tuh? <to>? Sudah temi? Iya. <laughs> <laughs> yeah. Kemudian, bagi perempuan, sudah? Ait. Iya. Yeah. Iya, yeah, maksudnya kalau seseorang, iya. Yeah. Sudah tumbuh bulu, bulu kemolanya walaupun dia belum berumur 15 tahun maka sudah dewasa. Kalau misalnya sudah 15 tahun belum tumbuh bulu kemulanya maka sudah dewasa juga. Ya, bukan masalah ininya. Tumbuh di sini. Tidak termasuk. Dan juga bukan karena berubah suaranya. Ya. Jadi syarat yang kedua haruslah balik dan berakal. Ya. Kalau tidak balik dan tidak berakal maka belum tidak di ya, dibebankan perkara tersebut kemudian al istitohah ya haruslah mampu kapan mampu itu yaitu dia memiliki ya punya harta yang senilai dengan harga dari yang akan disembeli ya sebagai tambahan dari ya nafkahnya dia dan nafkah orang yang di Nafkahi. Ya. Yeah. Maksudnya tambahan dari. Nafkahnya dan tambahan dari. Nafkah orang yang harus dia nafkahi. Ya. Yeah. Jadi tanggungannya. Ya. Yeah. Dia punya kelebihan dari itu. Yeah. Ya. Adama sekalian. Mula krasimara matara. Sekarang. Permasalahan setelahnya. Yang boleh dijadikan sembelihan, iya. Tidak sah utahiya ilah antakona min al ibli wal bakri wal ghanam, iya. Dan tidaklah sah utahiya itu kecuali dengan ibl, unta, kemudian al bakri, iya. Kemudian al ghanam, kambing, iya. Ayam, biasanya kalau kita tuh Potong ayam Tapi itu tidak termasuk dari Korban ya, Yang mana yang lebih utama dari tiga ini kami lebih utama Iya Kenapa kami lebih utama Poding? Eh Kenapa eh, Unta lebih utama Urutannya or pertama, <SILENCIO> kalau misalnya saya sebutkan di sini, al-bakar, kemudian unta, kemudian kami sebutkan sapi, kemudian kambing, kemudian unta. Tetap unta yang paling utama, <SILENCIO> <Ha? SILENCIO> masa untanya? Untanya sendirian. Hah? Iya, kenapa unta lebih lebih apa ya? Lebih lebih besar, lebih mahal, terus lebih banyak dagingnya. Iya. <yad /sab Allah> Kemudian bakor, iya. Sapi itu lebih mahal juga. Yang mana lebih mahal sapi atau kerbau? dimana Di mana itu? Di Endregan di Tator. Iya. Ya. Kemudian setelahnya baru ya kambing. Ya dalil kenapa ini yang sah untuk menjadi udhiyah? Ya riqul taala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyad kurismillahillahi alaihi ma rasalukum mim bahematil anam. Dan tiap umat kami syariatkan padanya mansakan. Yaitu Sembelihan, perkorban Ya, agar supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka dari bahimatul an'am. Ia ya disebutkan dalam ayat bahimatul an'am yaitu hewan ternak dan ini tidaklah keluar hewan ternak itu tidaklah keluar dari ya tiga perkara ini. Apa tadi yang pertama? Unta. Kemudian yang kedua, sapi. Yang ketiga Kambing dan juga tidak pernah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi dan dari satupun orang sahabat yang melakukan sembelihan selain dari tiga ini. Ya. jadi yang boleh untuk jadi uthiyah hanyalah tiga. Ya. yang pertama ibl, kemudian yang kedua ya sapi yang ketiga kambing ya kemudian selanjutnya ya bahwasanya ya satu kambing boleh untuk dirinya dan untuk keluarganya kalau ini sapi unta boleh berserikat tujuh orang satu ekor sapi atau unta Huh? Tidak, tujuh, ya, <tik> ya, yeah. yeah, jamaah sekalian yang menggunakan disebutkan hadisnya, ya, yeah. ya, yeah, bahwasanya tentang ini satu kambing berserikat eh, hanya untuk satu orang, ya, yeah. bahwasanya. Akan al ahli seorang Di zaman Nabi Wasallam Ia menyembeli dengan asyah Yaitu kambing Untuk dirinya dan untuk keluarganya Kemudian mereka memakannya Dan ia memberi makan Ya Maka kita akan sebutkan nanti bahwasanya Bagaimana dengan korban tersebut Dimakan atau memberi makan tetangga atau memberi hadiah atau berserikat dengannya lainnya. Adapun masalah berserikat, ya maka disebutkan di sini bahwa pada eh, kambing, eh, pada sapi dan unta ya berdasarkan hadits ajaib. Nahar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an sabatin walbakra an sabatin. Ya, kami menyembelih bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di ya, tahun Hudaivia. Ya, menyembelih unta dari untuk tujuh. Ya, itu berserikat dengan tujuh orang, kemudian Al-Baqarah, kemudian Asafi As untuk tujuh orang. Ya, ya terus mana yang lebih bagusnya utamanya? Satu. Kambing atau ia berserikat dengan apa namanya sapi tujuh orang dan sebelumnya bahwasanya berserikat ini tidaklah harus tujuh ya bisa kurang dari tujuh tersebut ya dan juga yang kita dengar di takrim di waktu di sana ya bahwasanya yang berserikat itu tidaklah mesti Berserikatnya untuk utuhia. Ya, misalnya penjual, apa namanya, penjual daging di sana, di pasar. Dia ingin berserikat dengan orang yang utuhia. Maka boleh, walaupun dia tidak maksudkan untuk apa namanya, berkurban. Ya, hanya sekalian dimulakan semua Dan yang lebih bagusnya, lebih utama, lebih outdoor, aja dia sendiri untuk... Iya, misalnya lebih bagus dia sendiri untuk kambing daripada dia berserikat tujuh orang dengan sapi. Iya, kenapa lebih bagus? Karena dia maksudnya untuk sendiri, dia mengalirkan darah dari uh, kambing tersebut sendirinya. Iya, beda kalau berserikat. Iya, aja mas, Allah jumlahkan Sudah selesai waktunya? lima uh, huh? menit lagi. Ya sekalian Ya kita akan sebutkan kenapa ibl wal bakor. Eh, kenapa ibl yang lebih utama dari selainnya? Eh, dan sebelumnya bahwasanya ya ada afdal minuntha bahwasanya ya apa namanya lelaki itu lebih utama daripada perempuan tapi kalau binatang disebut apa jantan lebih utama daripada betina kalau orang disebut jantan atau betina bagus enggak iya <tinyan> <tinyan> <Yeah>. kalau lebih, <tinyan> lebih utama pejantan daripada betina Yeah. Ya, ribawi, ya lebih bagus yang jantan daripada yang betina. Kalau orang, lebih bagus tuh, betina lebih bagus lelaki daripada perempuan. Betul. <tuh> Ya jamaah sekalian di belakang Sumatera, ya tentang masalah yang lebih utamanya, ada juga lebu utama yang bertanduk Daripada yang tidak bertanduk, ya, ya misalnya begini Abu Hatim, ya. Uh, unta bertanduk, kah? Huh? Tidak, yang mana lebih bagus? Uh, apa namanya? Kami bertanduk daripada unta, tidak bertanduk. Ah? Huh? eh, <tuh -tuh> uh, kita di belakangnya. Ha? Kenapa Yang mana lebih utama Lebih bagus Kami bertanduk daripada Unta tidak bertanduk ha? Tadi dikatakan Yang bertanduk lebih bagus Daripada yang tidak bertanduk ha? Ha? Kita Atau begini Yang mana lebih bagus Kambing bertanduk daripada sapi tidak bertanduk Kan tadi dikatakan sebelumnya Yang bertanduk itu lebih bagus daripada yang tidak bertanduk Ya, kenapa? Kan tadi disebutkan bahwasanya bertanduk lebih bagus daripada yang tidak bertanduk Ini kita yang pakai baju putih Nah Ya perhatikan Begini permasalahannya kalau kambing bertanduk lebih bagus daripada kambing yang tidak bertanduk, oh, iya. sapi bertanduk lebih bagus daripada sapi yang tidak bertanduk. Ya, bukan berarti bahwa <tuk> <tuk> bukan berarti bahwa kambing yang bertanduk lebih bagus daripada sapi yang tidak bertanduk. Ya, yang disamakan di sini yang sama-sama kambing sama-sama sapi, iya begitu, eh <Susir> <Susir> ya. aman itu, eh <Susir> <Susir> ya. aja mas sekalian di belakang, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan pembahasannya, ya atau tidak perlu begini kak? Tidak perlu tanya jawab begini? ah ya? Kenapa? Tentu. Apanya? <tentu. <tentu. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasannya ini. Dan di misalnya sama, sama seperti cara kita di malam ini. Maksudnya santai saja kalau belajar toh.